Dia Yesus Tuhan kami Dia Yesus selamat kami Dia Raja di atas segala Raja Dia lahir Dia lahir untuk kami Dia, bagi. dia bagi bagi kami, Dia bagi bagi kami Semua Dia Yesus Tuhan kami Dia Yesus,